Mengobati darah tinggi, kolesterol, dan asam surat. Guys, hari ini aku masak sayur lencah. Bahan-bahannya ada Garam Mas cako Bawang putih 4 siung Bawang merah 4 siung Ada lencah, Tempe kebus yang sudah digoreng Sambal dan Gula jawa Yuk ikuti video berikut Yuk kita masak masak Bawang merah Let Selanjutnya sudah matang guys kita tambahkan tomat ya tadi kita lupa yuk masukkan tomat ke dalam bagian dan cabai. Apa di kelupaan? Kemudian setelah itu kita masukkan gula jawa yang kita bolak balik lagi. Dan pasta. Pasta semacam apa? Few moments later. Setelah itu, kita masukkan cabai crazy. ke dalam wajan Cabai sudah digiring ya Dan kita mudah kebalik lagi going going crazy. Ya, yeah. hasilnya seperti ini ya going going Akhirnya sudah matang guys Sekarang kita I'm masukkan tempe kubus ke dalam wajan Tempe yang sudah digoreng ya ini sangat bagus dan cantik sekali so hari ya, ini bermanfaat untuk membagi penyakit lenca bisa mengobati darah tinggi, kolesterol dan asam pura yuk dicoba later. apa rasanya oh. hmm, rasanya enak sekali silahkan dicoba